Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Tentunya Bang Mimin akan memberikan info terbaru persahabat ya seputar Lesdik Kecura dan Rizky Dilar Tentunya untuk mengawali kabar terbaru pagi ini kita ke ugaan pertama persahabat ya kita lihatnya sebuah unggahan spesial banget Wow tentunya baru Terposting dan baru diunggah Banget persahabat ya oleh Awan Portrait Video keren banget dari Dede Lesti dan kawan-kawan Lida Persahabat ya Ini tentunya sumpah Masya Allah keren banget Tentunya Dede Lesti Dan kawan-kawan Memperagakan tentunya film India para sahabat, ya ini keren luar biasa banget yang diunggah oleh awan potret Tentunya banyak sekali para fans yang memuji para sahabat, ya Ini ada sebuah unggahan tentunya telah diripost oleh HP Raya Total Sultan Yang memanuskan sebuah kalimat caption di ya, para sahabat, ya Masya Allah Keren parah ditunggu part selanjutnya ketika Lesti Sharma bertemu Bila Raichan Katanya duh tentunya banyak sekali komentar banyak sekali respon juga dari para fans nih dari akun Instagram Mamah Eakmal yang berkomentar Dedek matanya itu loh cantik banget aku suka banget sama matanya Wow ada juga nih para sahabat ya komentar dari akun Instagram murnia tidak Zubairi disitu mengatakan dalam kolom komentar keren bagus banget katanya ya wow banyak sekali pujian dari para fans nih yang mana tentunya di Lesti memang luar biasa banget cantiknya dan video tersebut juga tentunya keren luar biasa banget persahabatnya. yang mudah-mudahan kita mendapatkan part keduanya persahabat ya tentunya bermain dengan Rizky Bilar dan tentu keunggahan berikutnya persahabat kita lihat juga nih ada sebuah postingan ya Wow, ini tentunya ketika di Beksetan Antv persahabat ya, sedang rehat nih, sedang istirahat acara Pes Gukersahuri ya, tentunya kita fokus sama Abang Bilar nih, yang lagi liatin handphonenya nih, persahabat yang bersama Bang Raymond ya, wow, lagi liatin apa tuh persahabat ya, bayang sekali nih, tentunya jawaban dari para fans ya, tentunya jawabannya berbeda-beda banget nih, ada dari akun Instagram, S. Indriyatna yang berkomentar bismillah cinta deh kayaknya lagu Dede. tuh ada juga komentar Walni Yawati yang berkomentar dikatakan situ itu kayaknya dedek yang diaksi bukan sih Katanya ya, wah berbeda pendapat mas sahabat Tentunya hanya Rizky Bilar aja yang tahu kita hanya tentunya melihat kenyamanan Tentunya melihat kebahagiaan dari Dewa Kesengen Kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tentunya kelancaran Amin, ya, robbal Alamin dan keunggahan berikutnya para sahabat kita lihat juga nih ada unggahan spesial banget nih ketika live Instagram Dede LSD kemarin ya Yang tentunya sedang menyetir mobil Tentunya ini bahagia banget nih kita melihat Dedek LSD. Tentunya salvok banget sama gelang yang mehong banget nih para sahabat, selalu dipakai pemberian dari calon suami idaman nih abang Rizky Bilar tentunya para sahabat ya Gelangnya luar biasa banget para sahabat ini tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia Mudah-mudahan tentunya kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Untuk berikutnya para sahabat kita lihat juga nih Wow ini momen spesial ketika di acara sahurnya Facebooker para sahabat ya Abang Bilar tentunya Membuat kita semakin bahagia juga nih, memberikan tentu kejutan-kejutan bahagia, kejutan baru di acara Facebooker. Yang tentu setiap hari banyak sekali progres tentunya peningkatan dari lawakannya bang Rizky Bilar. Apa sahabat, ya, kita apresiasi banget nih dengan tentunya kerja keras dari Abang Rizky Bilar. Momon selanjutnya, bersahabatnya ya, ini kita lihat juga nih, wow, ini bersama... Pak Eko Patriot persahabat ya Waduh ini tentunya lagi rame Banget di slit kedua Katanya persahabat ya Ini ada yang uh, Tentunya lucu Abis banget nih di slit kedua kita lihat aja Di slit keduanya persahabat ya Nah, Oh my god, ternyata slide kedua tentunya Posingan foto Bilar Rina Aduh, salfok banget sama dadanya abang Rizky Bilar <guruh> Aduh, puasa-puasa nih, pas sahabat yang melihat beginian Makin banyak aja nih, mudah-mudahan tentunya kita saya rasa Buat abang Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya Postingan tersebut sudah di repost kembali oleh akun Instagram Blasti bilar team yang menembuskan sebuah kalimat caption yang sabar dikatakan slide kedua Bilarina di sahurnya Facebooker Katanya ya, tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon juga dari para fans nih yakni dari akun Instagram Farah yang berkomentar ya Allah itu dadah teh kenapa Osas oh, maafkan aku ya Ma aduh gitu bangetnya. Ada juga tentunya komentar lain dari akun Instagram Gina Anuskop Promosa yang berkomentar Dikatakan, ya Allah tolong Osas jangan terlalu menjadi jadi itu di slip kedua. Berdapat ya ada juga nih banyak sekali komentar ya selanjutnya dari akun Instagram Nining tiga tiga tiga, tiga. mengatakan ya Allah, slide kedua tolong deh osas, osas katanya ya, <guluh> Salpok banget memang slide kedua ini para sahabat yang membuat kita Bengek abis nih. Kita lihat ke slide selanjutnya, inilah momen spesial abang Bilar ketika di acara pesta sahur ya. Ini tentunya momen juga nih, yang semakin bangga, tentunya disu Bilar. Memberikan kebaikan nih, memberikan rezeki tentunya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita salut, kita bangga, dan kita bahagia banget mengidolakan rezeki. Bilar, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan tersebut idola kesayangan kita. Untuk berikutnya, para sahabat, kita lihat juga sebuah unggahan tentunya. Ya, ini momen ketika rezeki bilar terjatuh, nih para sahabat. Aduh, makin kasihan aja kita, ya. Lagi-lagi Rizky Bilar jatuh nih dalam acara Facebookers Sahur ya. Tentunya, para fans juga pastinya kasihan banget sama itulah kita ini yang selalu jatuh nih. Mudah-mudahan saja selalu kita support, selalu kita dukung buat Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan tentunya. Kita lihat juga keunggahan berikutnya, bersahabat ya. Ini momen spesial ketika diaksi nih, dedek Lesti tampil cantik banget ya. Tentunya, kokoknya tadi sahur kita bahagia banget ditemani oleh idola-idola kesayangan kita, Lesti dan Skibilar. Yang selalu memberikan tentunya kebahagiaan kejutan baru buat kita semua para fans. Mudah-mudahan, hari ini juga kita mendapatkan kejutan baru bahagia dari idola kita. Tentu saja info dan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar menu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh